vinicius Real Madrid sedap, tit minta resep ke Ancelotti. Sinar Vinicius Junior bersama Real Madrid membuat tit terkesan. Pelatih timnas Brasil itu bahkan meminta resep sukses ke pelatih Los Blancos Carlo Ancelotti. Vinicius menjadi pemain Brasil yang sukses musim ini. Bagaimana tidak ia bisa membawa Los Blancos perangkuh titel juara La Liga dan Liga Champions? Bersama Madrid, Vinicius menjadi andalan di sektor sayap. Pelatih Carlo Ancelotti menempatkannya di sisi sayap kiri yang bisa dijawab dengan penampilan apik. Pemain berusia 21 tahun itu bisa membuat 22 gol dan 20 assist sepanjang musim 2021-2022. Hal itu membuat tit memintanya terus bermain di sayap layaknya Neymar ketika masih berseragam Barcelona. Pada musim 2013 hingga 2017, Neymar banyak dimainkan di sisi sayap Barcelona. Pemain timnas Brazil itu sendiri bersinar dengan bisa membuat 105 gol untuk Blagrana. Karena itu, tit rupanya meminta Vinicius Junior menurut Neymar dalam urusan bermain di sayap. Ketika kami di sesi latihan, saya bilang gini ke Vini. Kamu adalah Neymar versi 2014, sebab Neymar di Barcelona dan tim nasional pada waktu itu adalah Neymar yang bermain di sayap. Hari ini, Neymar menjadi penyerang tengah. dapat kepada Sexta Estrella Podcast yang dilansir Marka. Mereka bilang Neymar akan membuat kesalahan karena bermain di sana, tapi posisinya yang membuatnya dia bakal melakukan kesalahan sebab kreativitas yang dilakukannya akan menentukan, jelas Tit. Tahun depan, Real Madrid dan Liverpool sama-sama jadikan Jude Bellingham target nomor satu. Raksasa La Liga, Real Madrid dikabarkan siap bersaing dengan Liverpool dalam perburuan gelandang Borussia Dortmund, Jude Bellingham pada 2023 mendatang. Sejak bergabung dengan Dortmund pada 2020 lalu, Bellingham langsung menunjukkan performa impresif. Tak heran jika sejumlah klub top Eropa tertarik menggaitnya. Penampilan apik Bellingham bersama Dortmund mengantarnya ke tim nasional senior Inggris. Ia pun sudah menjadi bagian dari squad The Three Lions sejak pentas Euro 2020 kemarin. Bellingham sudah sejak lama dikaitkan dengan Liverpool, namun The Reds memutuskan untuk setia menunggu hingga tahun depan untuk memboyong gelandang 18 tahun itu ke Anfield. Kini seperti dilansir AS, Real Madrid rupanya tak mau kalah. Klub ibu kota Spanyol itu diklaim juga ingin mengamankan tanda tangan gelandang kelahiran 29 Juni 2003 tersebut. Real Madrid merasa yakin bahwa Bellingham bisa menjadi sosok kunci di tengah mereka yang kini mulai mengalami perombakan signifikan. Real Madrid ingin menjadikan Bellingham sebagai rekan setim dari para gelandang muda mereka, yaitu Federico Valverde, Eduardo Camavinga hingga pemain yang lebih rekrut Aurelien Chomeney. Para gelandang belia ini akan menjadi bagian dari generasi baru Real Madrid, menggantikan para pemain senior seperti Luka Madrid, Toni Kroos, hingga Casemiro yang sudah meraih kesuksesan luar biasa dengan kostum Los Blancos. Dortmund sendiri kabarnya bakal mematok banderol Bellingham di angka 100 juta euro. Real Madrid bisa jadi akan melayangkan penawaran awal di angka 90 juta euro. Bosman City, Real Madrid beruntung bisa juara Liga Champions. Bos Manchester City, Ferran Soriano, melontarkan pendapat tentang keberhasilan Real Madrid di Liga Champions. Menurutnya, Madrid cukup beruntung jadi juara musim ini. Madrid juga mengalahkan Man City di babak semifinal. Man City sempat unggul dalam duel dua leg, menang 4-3 di leg pertama di Etihad, dan memimpin 1-0 di leg kedua. Namun, Madrid menunjukkan mereka dan situasi. Perjalanan Madrid tidak mudah. Mereka harus mengalahkan PSG, Chelsea, Man City di fase gugur. Lalu menunjukkan Liverpool di partai final untuk jadi juara. Keberhasilan Madrid terbilang luar biasa, mereka menjadi tim tersukses di Liga Champions, trofi yang sangat didambakan Man City. Biar begitu Soriano punya pandangan berbeda, menurut Man City tidak perlu terlalu kecewa terkait kegagalan di UCL, butuh untuk juara kompetisi tersebut seperti kasus Madrid. Kami menginginkan trofi Liga Champions, tapi kami tahu bahwa ada sedikit perhatian yang berpengaruh dan kami tidak terobsesi dengannya, ujar Soriano. Orang-orang membicarakan kesuksesan Madrid beberapa tahun terakhir dan saya kira adil menyebut bahwa mereka sedikit beruntung. Bahkan, mungkin saya bisa berkata bahwa mereka layak kalah dari PSG, dari Chelsea, dari kami, atau dari Liverpool. Induhnya. Soriano memperkuat pendapatnya dengan menunjukkan kesulitan Madrid selama bertahun-tahun silam. Real juga pernah kesulitan di kompetisi Eropa, padahal punya skuad yang luar biasa. bahwa Real Madrid juara Liga Champions, keeper Thibaut Courtais bangun tembok bata di lengannya. Sosok keeper memiliki peran sentral dalam keberhasilan Real Madrid merebut trofi Liga Champions musim lalu. Penyelamatan-penyelamatan gemilang yang dilakukan saat bertemu Liverpool di final membuat gawang Los Blancos terhindar dari kebobolan sepanjang pertandingan. Setidaknya, ada 9 kali Courtois mematahkan peluang emas Liverpool di Stade of France pada 29 Mei lalu. Dia mengalahkan torehan penyelamatan terbanyak di final Liga Champions milik kiper Liverpool Alisson 2019 dan penjaga gawang Manchester United Edwin van der Sar 2011. Penampilan gemilang mantan penjaga gawang Chelsea itu tidak sia-sia karena pada menit ke-59, Vinicius Junior akhirnya berhasil menjebol The Reds. Ini jadi satu-satunya gol yang tercipta pada laga tersebut, dan Real Madrid akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 1-0. Ini merupakan gelar Liga Champions ke-14 Real Madrid sepanjang sejarah. Sementara Courtois yang tak Gemilang bisa berbangga hati karena ditetapkan sebagai man of the match pada partai itu di buat tidak ingin melupakan momen ini begitu saja. Sebaliknya, pria asal Belgia tersebut mewarat memori indah tersebut abadi lewat hiasan tato di salah satu lengannya. Seperti dilansir dari Marka, kurtes baru-baru ini memamerkan lukisan permanen itu melalui akun Instagramnya. Dalam foto tersebut terlihat tato baru kurtes bergambar gawang yang tertutup tembok batu bata. Dia melengkapi dengan gambar trofi serta inisial nama dan nomor punggungnya.